Ingatkah kamu kapan terakhir kamu minum obat? Dan berapakah harga obat yang kamu minum itu? Taukah kamu jenis obat yang kamu minum itu? generik atau paten? Dikatakan bahwa Zolgensma adalah obat termahal yang berhasil dibuat untuk penyakit langka atrofi otot tulang belakang kelainan gen yang rusak yang dikeluarkan oleh perusahaan Novartis seharga 2,1 juta dolar lebih atau 2,7 miliar lebih Bandingkan dengan obat patens penyakit jantung seharga 400.000 rupiah per paknya. Dunia memiliki aktivitas medis farmasi yang begitu tinggi saat ini tercatat sebesar 1,25 triliun bisnis farmasi saat ini atau 16.000 triliun lebih. Para ahli farmasi berlomba untuk menghasilkan obat terbaik mereka. Di mana Indonesia, menyebutkan terdapat ada 260 perusahaan farmasi dan juga 24.874 apotik. Di Jerman, adalah rutinitas bagi setiap individunya menghubungi atau berkonsultasi dengan dokter, ibarat seseorang yang chat atau telepon dengan temannya. Bahkan dikatakan, satu dari dua konsultasi dokter adalah hal yang tidak perlu di sana. Seorang ibu di Amerika akan begitu panik ketika melihat lebam, badan meriang, gigi berjelah atau lubang pada anaknya dan pasti langsung menghubungi dokter. Itu bagaikan mimpi buruk di sana. Di Jepang dikatakan orang-orang yang melakukan kunjungan dokter hingga 10 kali setiap tahunnya bahkan walau cuma untuk periksa kulit lebam karena sangki terjaminnya sistem layanan kesehatan di sana. Keadaan ini berbanding terbalik dengan di Amerika. Sistem layanan kesehatan di sana bersifat komersil dan sangat mahal karena sistem swastisasi asuransi dan hanya sedikit orang yang ditanggung negara. Hingga diceritakan di mana seorang warganya menahan makan satu kali sehari di kantornya karena dia takut keluar bila berinteraksi dan tertular virus corona. Di mana dia juga mengidap penyakit liver, dia takut tak sanggup membayar pengobatan. Bahkan, cuti ini yang cuma tiga kali setahun tetap digunakan bekerja. Amerika hanya mendirikan melayanan kesehatan yang baik bagi mereka berpenghasilan tinggi yang sanggup membayar asuransi. Untunglah negara kita menerapkan BPJS yang mirip dengan Jerman dan Jepang. Amerika termasuk negara maju dengan masalah sistem kesehatan terburuk. Jumlah konsultasi dokter di Indonesia tercatat sebanyak 31.500.000 tahun dari 260 juta penduduknya. Bandingkan dengan Jepang yang 1,2 miliar kali kunjungan dari hanya 126 juta penduduknya. Di Indonesia tercatat ada 160.000 dokter, di mana di Jepang untuk dokter giginya saja tercatat ada 100.000 dokter lebih. Ketika pandemi Corona melanda, dunia begitu terhenyak, tak ketinggalan Indonesia, di mana dikatakan Indonesia memiliki hanya 2.889 rumah sakit dengan kapasitas 317.442 pasien, 160.000 dokter dan 520.000 perawat dan bidannya yang sangat amat jauh dari cukup. Perkembangan dunia medis telah berlangsung sejak lama. Zaman dahulu, masalah penyakit selalu dikaitkan dengan supranatural dan tahayul. Rumah sakit pertama yang dibangun di Baghdad, rumah sakit ala Doudi pada tahun 981, dekat semasa dengan Avicenna, bapak dokter dunia. Diceritakan pernah terjadi kehebohan yang menggemparkan dunia waktu dulu di Eropa, waktu itu ketika terjadi wabah di Paris. Jangan bayangkan Paris saat ini, saat pandemi Corona yang masih dengan gemerlap kotanya. Oh kelap klip cahaya lampunya, sudut-sudut jalan kotanya dihiasi otet-otet branded barang mewah. Tidak, saat itu Paris dibayangi malapetaka yang sangat buruk. Wabah sudah dalam ambang batasnya, maka pemandangan mayat-mayat bergelimpangan di jalan, orang-orang merintih, bau bangkai busuk menyeruak di mana-mana, tikus-tikus berseliweran. Paris sebagai kota zombie pada saat itu. Perkembangan dunia medis berlanjut di mana stetoskop ditemukan pada tahun 1816, x-ray laser digunakan pada korban perang pada tahun 1897, EKG elektrokardiografi monitor pada tahun 70-an dan mesin MRI di Eropa pada tahun 80-an di mana harga satu unitnya senilai 26 miliar rupiah. Ketika di Indonesia dunia medis pengobatan dan kesehatan terlihat unik dengan latar belakang budaya dan sosialnya. Zaman dahulu ketika bangsa Eropa mulai ekspedisi perjalanan hingga mereka menemukan rempah-rempah khas Maluku di Indonesia dan menyadari akan hal ini seakan tak ingin melepasnya, yang menjadi awal malapetaka petaka kisah penjajahan di Indonesia. Hingga disadari adanya jamu di Indonesia yang mirip dengan pengobatan tradisional Cina. Pernahkah kamu membayangkan menikmati hidangan jamu bak seorang raja? Ya, jamu adalah hidangan istimewa para raja pada zaman dahulu. Bahkan, ini tercatat di relief Candi Borobudur. Ketika Belanda menjajah Indonesia, diam-diam mereka mengagumi akan jamu ini. Mereka yang frustasi dengan obat-obatan Barat memilih jamu sebagai obat-obatan atau suplemen kebutuhan mereka, yang mana ini jamu adalah tradisi yang lumrah di kalangan rakyat Indonesia. Disebutkan, Indonesia memiliki potensi 33.000 spesies botani untuk obat-obatan alam Baru hanya 800 spesies menjadi jamu, 30 spesies menjadi obat herbal berstandar, dan 14 spesies menjadi fitofarmaka Lalu kita mengenal jahe, kencur, temulawak, binahong, kumis kucing, makota dewa, daun sirsak, kulit manggis, buah merah papua, hingga keratom Dan sejarah terulang, persis Belanda dulu, jamu ini telah diekspor hingga ke luar negeri. Dan bahkan dikatakan buah merah Papua dapat menjadi obat HIV-AIDS. Tak kalah, keratom punya penggemar setia di mancanegara. Permintaan negeri pemansam, Amerika, akan keratom ini hingga seribu ton juga Eropa. di mana harga per kilonya mencapai Rp 300.000 di pasar internasional. Kratom maju mundur dengan polemiknya yang kontroversi di mana pelarangannya dengan cap psikotropika ditentang oleh para ahli ilmuwan. Sepertinya tidak Kratom saja juga jamu. Sekali lagi ketika ini bentrok dihadapkan dengan bisnis gurita raksasa farmasi dunia yang terancam. Ketika manusia mereka merekayasa sesuatu dengan mahalnya dan Allah menyajikan dengan murahnya.